Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin Allah masyaillahumabarika lassidina Muhammadin wali wa sabil jamain. Semakin tinggi ilmu seseorang itu mampu menjadikan dirinya semakin tawadu, mampu menjadikan dirinya itu merendah, mampu menjadikan dirinya itu mengalah. Mampu menjadikan dirinya itu memilihkan yang terbaik ke orang lain Artinya apabila ada orang Semakin alim Kok malah orang itu semakin sombong Semakin membanggakan dirinya, membanggakan ilmunya Jelas ilmu itu ilmu yang gak manfaat Ilmu itu yang akan mengantarkan dirinya ke neraka Apalagi dengan keilmuan itu, seperti itu, eh, suruh matanya, apalagi dengan keilmuan itu, lalu untuk menyombongi orang-orang bodoh dan untuk menentang orang-orang yang alim, nggak ya, boleh kita belajar ilmu ini di dalam rangka untuk. Apa itu menyaingi orang-orang alim itu nggak boleh Makanya kalau ilmu-ilmu kita ini Tidak menjadikan diri kita semakin baik Itu itu Jangan kau katakan ilmu ini adalah ilmu agama Kita belajar ilmu fikir, ilmu hadis, ilmu tafsir Bila mana ilmu ini tidak menjadikan kita semakin baik Tidak semakin merendah Tidak semakin berhenti kesombongan kita Jelas itu madhurat itu Makanya usahakan kamu itu semakin belajar semakin lama Kamu harus yakin bahwasanya dirimu ini Apa itu pangkat derajat ataupun keistimewaan tidak ada apa-apanya sama sekali Usahakan Melihat orang lain itu, itu Subhanallah Penuh dengan keistimewaan Penuh dengan kemuliaan Jangan sampai melihat orang lain ini Kemudian kamu ini merasa Merasa kamu punya posisi hmm? Rusak itu Saya ini itu, cara menghadapi santri itu, bebas. Santri sama saya itu lebih utama santri hmm? Saya sama santri itu lebih utama santri Dan yang menjadikan saya tertolong Kelak di yaumil kiamat Di padang masar kami Ataupun di sirot mistakim Itu atas syafaatnya santri Bukannya kyai memberi syafaat Kepada santri itu juga hmm? Jangan merasa hmm? Jangan merasa Pokoknya kalau Hidup kita ini belum bisa sama sekali memberikan yang terbaik kepada orang lain Tidak bisa menjadikan diri kita menilai kepada orang lain Jangan hadapkan Makanya di waktu kita membeli apapun atau membuat apapun yang terbaik Jangan sekali-kali untuk diri kamu Salah itu, rusak Membuat rumah Rumah bagus itu untuk anak istri atau untuk kamu, jangan sekali-kali dalam rangka untuk diri kamu. Kamu hmm. beli motor, beli mobil, memilihkan orang lain, itu untuk orang lain. Jangan untuk diri kamu. Karena sesungguhnya di waktu kita berpikir hanya untuk diri kita, bahaya itu. Hmm. Begitu juga di waktu kita makan, usahakan makan itu jangan sendiri. Makan yang, sendi yang ada kisapnya itu makan sendirian. Kalau pengen enggak ada kisah itu bareng sama orang. Cari Mereka. orang lain. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim itu kalau pengen makan, itu mencari teman, bahkan beliau berjalan berkilu-kilu, bermil-mil. Mencari orang untuk dijadikan teman makan. Semoga manfaat barakah min yarbal alamin. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli siba barikala sayidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana dzalamna an bisana وإلم توفل لنا وَتَرْحَمْنَا ارحم لنا كننا من الخاسرين صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله العالمين الف